Dalam jalan dalam-dalam Terhimpit dalam dunia, mari darah musim, simfoni soma. hanya suci bosan. Tiada ya ada aku ada ya